Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan foto yang sedang bercocok tanam bersahabat ya Dengan Lesti Lovers yang ada di Bandung Masya Allah tentunya kedekatan Ayah Kejora dengan fans sejati Lesti Ini luar biasa bersahabat ya Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia ada kalimat Gapsen juga yang dituliskan oleh Ayah Kejora Bercocok tanam bareng Lesti Lovers Bandung Love, love tuh persahabat ya. Makin akrab, makin bangga juga melihatnya persahabat yang Mudah-mudahan selalu banyak dukungan Dari orang-orang yang tulus, orang-orang baik mendukung idola kesayangan kita Dalam postingan Ayah Kejora tersebut banyak tanggapan Banyak komentar yang diberikan dari fans sejati Leslar juga nih persahabat ya Ya, ini dari akun Neni.Wahyuni, mengatakan dalam kolom komentar, Masya Allah, mereka selalu dan sehat-sehat ayah dan keluarga. Amin. Selanjutnya juga, komentar diberikan dari akun IDU75. Masya Allah ayah kejora sehat-sehat terus Bentar lagi jadi Aki utun, Masya Allah banget ya Semakin penasaran dan semakin gak sabar banget melihat baby El ya. Pastinya gemes dan sangat cute banget ya Kakak <tik> berikutnya kita lihat juga Kita tentu sini ada sebuah ucapan nih Dari kakak Bilar dan Dede El untuk Atta Halilintar yang sedang berulang tahun Video ini di up di channel YouTube-nya Atta Halilintar sahabat ya, Baru saja tuh Masya Allah cute banget ya Penampilan Lesti Kejora dan Rizky Bila Mampu membuat fans sejati, bahagia dan selalu bangga Walaupun di luar sana banyak sekali yang berkomentar Tentunya tidak positif soal penampilan idola kita Di balik penampilan Leslie nya ini adalah Buka Wadahara Sahabat ya Masya Allah Kau anda harus selalu mensupport support Stelis-stelis dari Alasti Maupun kakak Rizky Pilat. Kita makin bangga, makin bahagia Sebagai fans secati, mudah-mudahan Dukungan, support dari orang-orang hebat Selalu banyak untuk mereka berdua Amin, ya robbal alamin Dan selanjutnya juga persahabat Yang kita lihat nih Ini fashion LSD kejora Saat menghadiri acara ulang tahun atau halilintar ke perhatikan kesendal dede olasi kejuaraan persahabat ya ini di seharga juta 267.385 rupiah wow fantastis banget persahabat ya sendalnya aja harganya dua belas jutaan persahabat ya mudah-mudahan berkah barokah selalu lancar rezeki dari lesti dan kakak rizky bilang kabar berikutnya juga, para sahabat, kita lihat Di sini ada sebuah postingan, ya ini cute banget Momen semalam pasti kita gak bisa move on dengan penampilan idola kita Masya Allah, semakin hari, aura dari Lesti dan bila semakin aur-auran aja, para sahabat, ya Pem Apalagi mereka selalu dikelilingi oleh orang-orang hebat, para sahabat, ya Momen ini pun diunggah oleh Lesti Bilar Team ada sebuah kalimat gamsen yang dituliskan, kece banget sih katanya itu persahabat ya. Masya Allah banget memang kece, luar biasa penampilan stelis dari Lesti dan Bilar semalam. Banyak tanggapan juga hingga komentar yang diberikan dari para sahabat. Salah satunya dari akun Instagram, Fazira al mengatakan, Masya Allah, mengkece banget katanya itu persahabat ya. Memang kece, luar biasa penampilan. Lesli dan Rizky Bilar ketika menghadiri acara ulang tahun Atta Halilintar. Apalagi persahabatan kita lihat nih momen. Di mana Lesti Kejora dan Kakak Bilar ini duet bareng, Menyanyikan lagu es cendol Dewa awal Haduh, ya, cute banget ya! Tentu para fans Salpok sama Digielas nih yang sedang hamil, Bunda L ini Persahabatnya, tentu makin aktif aja joget-joget masya Allah hingga menuai banyak komentar yang diberikan. Persahabatnya kita lihat di sini, ada komentar dari akun X bangga mengatakan. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, Dedek cantik banget, kelihatannya aktif, sehat-sehat, selalu bahagia terus, leslar bunda el-papabilar. Masya Allah, banyak di persahabatnya, <guluh> Luar biasa, selalu bangga kepada kita, mudah-mudahan selalu tentunya banyak orang-orang baik, mendoakan terus untuk idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga kita lihat persahabat ya, ini ada momen ketika Lesti dan Bilar semalam bersama Crazy Rich Surabaya persahabat ya. wow luar biasa. Tom Liwafa berfoto bareng dengan Lesti dan Bilar semalam, Masya Allah banget persahabat ya, apalagi kita melihat kakak Bilar semakin ganteng banget persahabat ya, makin gak bisa move on ke Lesti dan Bilarah di acara semalam ketika menghadiri acara ulang tahun atau Halilintar dan berikutnya juga bersahabat ya di sini kita makin bangga bahwa Rizky Bilar membeli cash mobil Lamborghini di showroom Rudy Salim itu yang diungkapkan oleh Bang Rudy bersahabat ya Masya Allah luar biasa juga ini tentu diam-diam Rizky Bilar sudah membeli mobil Lamborghini dari showroom Rudy Salim. Insya Allah banget ya. Mudah-mudahan mereka sehat, bahagia dan selalu lancar rezekinya dan selalu dimudahkan apapun yang dilakukan oleh Nadi dan Bilar. Kita masih menunggu kejutan kabar baik dan cincangan vitamin Manja di siang hari ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya.